hai hai, hai. Tahukah kalian sob, jika hewan dan tumbuhan langka itu perlu dilestarikan dengan baik karena itulah di Indonesia didirikan tambah nasional cagar alam dan Suaka satwa Meskipun ketiganya berfungsi untuk melindungi hewan dan tumbuhan namun ketiganya tetap memiliki ciri khas yang berbeda-beda Salah satu contohnya adalah cagar alam, yang merupakan bagian dari kawasan suaka alam, yang digunakan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok, sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman, tumbuhan, dan satwa beserta ekosistemnya. Dan tidak hanya itu, cagar alam juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Meski banyak sekali informasi dari berbagai sumber tentang pentingnya menjaga lingkungan. Namun, sayangnya masih banyak orang yang kurang peduli dengan lingkungannya. Bahkan, mereka masih kerap melakukan pemburuan hewan, langkah eksploitasi hutan, dan sebagainya. Apalagi sekarang, nggak sedikit cagar alam atau taman nasional di dunia yang sudah sangat baik untuk dijadikan tempat wisata. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Tidak kalah dengan tempat wisata kekinian lainnya Karena kalian bisa lebih mengenal para satwa di alam secara langsung Serta kalian juga akan merasakan bagaimana cara menjaga mereka dan habitatnya Tetapi kalian perlu tetap berhati-hati ya karena binatang yang akan kalian temui adalah hewan buas berkat inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan kucing besar dan memastikan keamanannya namun terlepas dari langkah-langkah yang berbeda harimau royal bengal masih terancam di alam liar karena perburuan yang tidak aman di dalam cagar alam ternyata gak hanya harimau benggala saja di alam liar yang telah punah Bahkan banyak hewan lainnya juga terancam punah selama bertahun-tahun karena perburuan yang tak henti-hentinya. Selain itu, pertumbuhan populasi manusia, polusi, penggundulan hutan, dan pembangunan infrastruktur juga menjadi penyebab kepunahan harimau benggala ini. Meskipun Royal Bengal Tiger terdaftar di antara kucing liar yang paling terancam punah, mereka masih ditemukan di alam liar hingga saat ini. Berkat inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan kucing besar dan memastikan keamanannya Namun terlepas dari langkah-langkah yang berbeda, harimau Benggala masih terancam di alam liar Karena perburuan dan kejadian lainnya yang membuat mereka tidak aman di dalam cagar alam Beberapa kejadian seperti kendaraan yang melaju terlalu kencang hingga melindas atau menabrak hewan liar ini juga sering dilaporkan oleh para petugas Ya, yeah, memang banyak para wisatawan yang merasa takut dan was-was ketika bertemu harimau saat berwisata di cagar alam. Bagaimana tidak, sudah banyak sekali kejadian mengerikan tentang kucing besar yang satu ini, bahkan sampai ada yang memakan korban jiwa dalam jumlah yang banyak. Meski sering terjadi konflik antara manusia dan harimau, namun ternyata harimau tidak akan menyerang jika tidak diganggu.